Hati Simpson digerakkan oleh roh Tuhan Hakim-hakim 3 ayat 1-5 Ayat 24-25 Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 42 tahun lamanya Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan Namanya Manumah Istrinya Mandul tidak beranak dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian Memang engkau mandul tidak beranak Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Oleh sebab itu peliharalah dirimu Jangan minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Kepalanya takkan kena pisau cukur Sebab sejak dari kandungan ibunya Anak itu akan menjadi seorang nazir Allah Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel Dari tangan orang Filistin Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki Dan memberi nama Simpson kepadanya Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Estau. Hakim-hakim 15 ayat 20, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya.